Bar, oh, si Adam di Jangan Waduh, gua gak Waduh, gua gak <laughs> Oh, aku langsung Nah, itu misalnya kenapa seperti itu ya? <missal> usol. <missal> WISHELL <Udahlah, missal> Udah gilal. lah, usah lihat lagi lah Udah ga usah <missal> lihat lagi Oh my god, hari aja yang gambar <missal> Apa sih? Apa sih? pintu ini, gitu kan? <missal> Rafli itu yang mana Rafli ya? <missal> <missal> yang... Yang... This? Oh shiit Ini dia bisa yeah, Iya, lagi. berkirain Apa sih? <tik> Gua kirain <apa> ini? <tik> ada, ia, Masterpiece Masterpiece Iya, itu masterpiece-nya dia itu Ini bro-tel lah ya bro Udah apartemen aja semua kabes ya? Kenapa ini udah doang acok? Doang anjing. Apa sih? Oh, Hei! Apa sih? Apa aneh? Ya? Apa, itu sebenarnya apa coba? Ayo. Hah? Ini normal normal, banget, kurang, kurang, kurang, apartment apartment <tuk> itu sebenarnya apa coba? Normal banget loh. Normal banget anjir. apartemen itu sebenarnya apa coba? Anjing ini apa aneh? Apa aneh? ini anjing. Nama banget ini. Dam sobat dam. apa gambar lu. Gitu-gitu aja Apa itu liat anjing? goblok Gak goblok sih kalau bisa jawab mah. Gua mau bener, enggak salah. Oh, oh. Awas ya, cintap. <laughs> ini gak harus backgroundnya nya itu gue kasih bintang-bintang. Mau oh, mau bintang? Oke, okay coba gua kasih bintang. Kasi bintang. Kasi bintang. Tuh, gua kasih bintang. Gua kasih bintang tuh. Cahaya mataharinya Bro. Cahaya mataharinya pas gitu aja Biarin kan pem apa pembiasan. <laughs> Biar aja anak <Alex> gak bisa <laughs> jawab apa ini. Oke, oh, oke. Apa? Anak, anak ipa enggak tahu sih lah gimana sih uh, kalau anak ips aja. Sisa satu bulat dua puluh planet doang aja. <laughs> Kalo bilang kan gue bilang gue persingkat. Ya Siapa yang gue bener kalau ada seorang yang jawab <laughs> baru bener berarti gue pinter. <laughs> Iconic. <laughs> <laughs> Ini awalnya anjing deh. Hey. Oh, bener -bener. Aduh, aduh, <laughs> salah. Salah. tadi aduh, salah aduh, aduh, aduh, aduh, lah aduh, aduh, tadi jangan aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, orang aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Buat lo dulu sebelumnya pakai X gitu kan artinya talinya apa? <tik> ada X, Adik! <an> <haha> gue <tik> lupa, gue gak pernah main Lara Croft lagi Allah, wak, wak Iya, talinya, tali, tali, tali Nggak <tik> tau, Anangir, nggak mau tau gak? Itu, <tik> itu, itu orang gantung Melancur. diri, Har Itu gantung diri, Har <tik> gantung, <covers. tik> gantung diri Eh, lu gak usah yang dikit ya Allah Bayangin, orang flying fox gitu, pakai leher, mainnya Oh. Ayo. Let's go Adam. <coughs> Ketemu <Hornets> <laughs> ya sih anjing menua tai. Wah, bener oh langsung. <laughs> <Garlic> <worlds> Gak merah gitu weh <laughs> Wah apa sih Kanada sudah menguasai Kanada sudah menguasai Kanada sudah menguasai <laughs> Kanada sudah menguasai merah Gonya apa cinggu pilih Brazil Mexico aja Aduh Mexico dari Amnit tinggal Amerika Mampus Amerika Bar Merah merah kita We America Fuck you <laughs> Aku kau, aku kau, kau kau ANJING kau kau kau Om Apa sih Om lautan, di atas lautan apa? Di atas, di atas lautan apa? Oh so, Kalau so, apa? Kalau apa? Ini kan lautan Ini atas lautan apa? Di atas ketinggian nol. Oh. Oh. Iya. Di atas ketinggian 0 no, anjing S ya. space, kah? Base, base. Oh, base. oh itu satu ya, meter, no meter Gue kira, itu satu meter, no meter Gue kira im, om, apa anjir Gua kira im, om oh. <laughs> Gua juga oh, gua Sebutin jajannya apa aja, Dua tang So sogut, apa? Sogut itu apa? Huh? Sogut. good, so good. So good. So good. Yeah. Sini. Oke, gambarnya sama sekali gak kaya sih? Nih lo belom nih, lo salah nih Om Nenny jualan aja Lo belom jawab ikut nih Salah Salah sih anjing kami terperganya tapi pertanyaan gue berpikir sejak kapan nake ak bentuknya ke kayak nake pilotan ajiin bagus bagus bagus bagus jadi kasih tahu emang bisa dibolongin anjir <mucun> <mucun> Bisa <laughs> ya, kali ya, kali cumi, cumi tepung aja. <laughs> hapus itu apa? anjing. Lebih bagus, bagus, bagus. Jangan kasih kesempatan, jangan kesempatan, jangan kesempatan. Jangan kesempatan, kesempatan. Jangan kesempatan, hey kesempatan. Jangan kesempatan, jangan kesempatan. itu apa anjing kesempatan. Jangan kesempatan, iya kesempatan. Jangan, kesempatan. jangan kesempatan anjing hey, sadar, hey. Hey, sadar, hey. <laughs> oh, Oh easy Ini easy banget anjing itu apa sih panahnya Panahnya kemana go oh, Panahnya kemana anjing <laughs> Nah <anjing. laughs> <Ituh beneran>. Top, <laughs> Top. <laughs> anjing Top anjing <laughs> Apa wajib goblok goblok <laughs> mana udah bener bego lah itu Panahnya kemana Yang pakai HP sih gue nangis aja Iya Iya lu mau Iya lu emang bisa nyari beginian Gua oh. banya juga harus susah anjir Iya gimana sih Lu main apa, goblok? Yes! Apa sih? Oh, i i lo Dot-I-I <tuk> eh, Pakai dot-Io-nya! Pakai dot-Io-nya! Pake dot-Io-nya! Gak pake HP sih! <laughs> oh nyeet! Lala lagi! Oh iya, iya ada main HP ya? Iya, ada main HP gimana sih lu? Aduh, alit parah! Parah sih, alit! Eh, goblok! Gua aja oh, gak bisa jawab tuh, gua aja! Main apa... Duh, apa ini? <tuk> finger. sama bermama setan kan. oh Joker lagi keluar, woi. <meme> lagi keluar. Joker. <meme> Joker, pasca Joker. Ketekan gua anjing, ya, eh, <meme> Kita ngaduk, ngaduk, Ada juara dua aja, bahkan nggak dikit, lah. <laughs> bahkan kita nggak dikit, lah. Anjing, nggak ya. bahkan nggak dikit, lu Udah eh kelar anjing, lagi baca eh hentai aja. Aja, baca Apa ini, hey? <laughs> Apa ini, <laughs> hey? Hartomo, anjing Hartomo, mentanjing. <laughs> <laughs> Itu gue udah kayak like anjing, lu Lebih <laughs> gila ya. <laughs> ini apa sih aduh Loh kok ada dua meternya fixed water lagi iya <laughs> yeah, fixed water lagi <laughs> <laughs> Meksiko ini <aja. laughs> <laughs> pulang lagi dari awal pulang, pulang lagi dari awal <laughs> <laughs> apa sih hey bentar hey hey cokorek <coklet> <Coklet>. goreng <laughs> goreng mie goreng om denny jual anjing mie goreng gue gak parkir, gue gak parkir, gue gak parkir, cari google dulu gue gak parkir, yes yes parkir, era. gak parkir, gue gak parkir, gue gak parkir, gue gak parkir, gue Kapan, sama kapan. Om Denny gak jual anjing <laughs> <laughs> <laughs> Emang Om Denny gak jual play <laughs> Om Denny <Dedi. laughs> Basket <laughs> <laughs> Pramzek, dong <laughs> Anjing ini susah asli Ini hey. Hahaha <laughs> <laughs> <laughs> apa, <laughs> <laughs> <Ini, laughs> apa Apa Ini <laughs> eh, Apa arm Om Denny jual Huh? Oke, okay. itu bener oh, Suatu Masih <laughs> inggris sayuran perdi anjing Tuh, oh, aduh Apa yang, apa yang hari <laughs> di benci? Apa yang hari <laughs> di benci? Apa yang hari di <laughs> ngga suka? Benci, benci Makanan terje... tergaget ter oh, oh, dia hape lift lu di paru Oh, di paru Oh, hao diri Danber Pepek Om Denny jual sayur ga Om Denny jual sayur guys Om Denny jual sayur guys. Gue beli sayur sejam Apa sih ya Apa sih? Ini orang aja Oke gue tau Mampus Mampus dan 6000 ribu gue tadi gambar Bukan Om Denny Bukan Om Denny Om Ramad Ayo, hei, pilih, hei, bentar, hei, puyeng, saya, hei, mau gimana, hei, hei, hei, kau hei, Hey, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Ini hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Woi! ah, woi? bukan boy anjir what? bukan, eh, itu anjir bohong banget. Apa sih, oh, pop? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Oh, itu si? twist depannya pop. Itu udah cemilan lah. Itu pop, bukan boy anjir. Pop, bioskop. bioskop, Kemil bioskop, Kenapa? pop. Iya, ini ini, ini, ini, Theater, <fix> theater. <laughs> theater. Om Denny jual anjing, ya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, gua iya, iya, iya, iya, takut hilang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, jawab. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini. Gue inget, yoda asli jangan klik Oren Jangan klik Oren, anjing keluar. Udah, udah, udah, Kita Satu lagi tersilahkan. Terus Furi kata gue, "Furi ya, Gue pembasmi Furi ya?" Ini, ini apa Ini apa Eh, goblok! kenapa ada gambar belum nafir kalau alaji. kenapa ada salah kok game kok game kok kok kok kok Oh. Oh, oh, oh, selama, jay. selama oh, nggak ada, selama oh, nggak bisa jawab itu. ha Ah, ya, alat musik ini, oh, apa sih? apa sih? Apa sih? Trik, trik, k ya. Trik, kok ada tinggi ya? kalau Kok boleh kepencet fork k <laughs> Kita <laughs> vertikal, kita vertikal, kita vertikal, kita vertikal. Ya vertikal gameplay, kalau <laughs> gameplay gameplay ini legend zelda bukan gua gini Ayo lanjut. lanjut. lanjut.